Sebelumnya, gue mau bilang terima kasih atas kunjungannya ke channel gue ini. Channel ini memiliki konten yang berorientasi pada gitar. Apapun tentang gitar dan alat-alat pendukung -alat yang gue punya. Sebagian serius dan sebagian, ya, lihat sendiri deh ya. Gue sendiri bingung mau masukin channel ini ke kategori edukasi atau hiburan. Seandainya ada entertainment, pasti gue pilih itu. Saat ini sih belum ada. Pendidikan musik gue dapat dari Musician Institute, GIT, dan Los Angeles Music Academy. karena namanya LSCM. Belajar private sama Paul Hansen, Danny Gill, dan Frank Gumballet. Jadi ya, gue berani bilang kalau konten serius di channel ini cukup legit. Kegiatan gue sekarang nonton Youtube random banget dan subscribe semua channel yang gue suka. Sekali lagi terima kasih buat yang udah datang ke sini dan mau subscribe plus klik loncengnya. Tapi gue nggak suka istilah sub for sub ya sub. soalnya itu sama aja kayak bikin gue jadi punya utang. Sengaja gue bilang ini sekarang mampu channel gue belum bisa dimonetize dan masih kecil supaya gak dikira kacang lupa kulitnya nanti. Kalau lo suka channel gue subscribe aja. Gue rajin berkunjung balik dan kalau gue suka channelnya pasti gue subscribe. Yang gak bakal gue subscribe adalah channel yang konten nyari upload ke dan hoax Kalau yang original seru-seru dan gokil, pasti gua jadiin idola Dan gue shout out Tutupin gua mana? ya